Waspadai harga emas berpotensi rebound. Bias harian pergerakan emas terlihat berada dalam kondisi bearish setelah sempat menguat pada sesi sebelumnya dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi.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 Sebaliknya waspadai jika harga emas terus bergerak ke atas dan menembus level 1821.07 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1829.69. Sekian analisa forex untuk tanggal 6 Januari tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silahkan hubungi 081212